akhir-akhir ini penontonku kreatif banget loh kalau buat aku sengsara eh kak maksudnya kreatif ngasih ide ide brilian sangat brilian jadi kemarin ada yang komen gini edit tapi pakai graf lurus bang coba wow oke okay. gimana ya di satu sisi aku senang sama idenya tapi di sisi lain pas aku nyoba oke dai sweet tapi tenang Demi penontonku, aku akan membuat editannya super hanya dengan graf lurus. Eh, sebutannya apa sih? Straight graf? flat craft, Linear graf? I don't know. Aku nyebutnya graf lurus aja lah, biar samaan. Biasa. Cinta viewer. Jadi sekarang aku mau buat lagi kedua kalinya. Aku buatnya di light motion kali ini. Ya, yang tadi juga sih. Ntar kalau ada yang mau aku buat di after effects, komen ya. Eh jangan deh, ini aja aku bingung mau ngapain, komen yang lain aja lah Tapi kalau maksa sih gak apa-apa Hal pertama yang aku lakuin adalah, uh, bentar, mungkin hari ini aku akan membuat manga edit Ya yang tadi juga sih, karena udah lama juga gak buat, terus ada yang minta Kalau gak salah baca, tapi siapa yang minta hari itu ya Oke, jadi aku bakalan nyari lagunya dulu Nah ini aja guys lagunya Romance ya kan? Mantep pasti Dan saat mencari manga Nah si perpaduan yang bagus antara lagu romance Sama manga psikologikal Ini namanya keseimbangan Dan inilah saatnya cara ngedit dengan graph lurus cek potong sebagian lagu yang kamu pakai lalu tentukan part manga yang menurutmu cocok jangan lupa untuk kasih movement biar gak kaku By the way, aku ngeditnya dari belakang soalnya kalau dari belakang itu enak lalu kasih teks potongan lirik dari lagunya Lalu ulangi sampai di tangan kamu jadi, yeay! Mungkin aku akan kasih tunjuk kalau ini benar-benar pure, makanya linear graph. Eh, tadi aku nyebutnya craft lurus, ya iya, yeah, craft lurus, craft lurus. Dan ini hasilnya Kaku betbab -bet.